...dulu pilih gambar yang bermakna kita ambil. Maksud kan? kawan saya ambil gambar kereta besar tu. potong, oh, baring-baring kat kereta tu dah macam kereta dia. Rotap, oh, rotap. Dia hantar cuci. Lepas tiga hari pun dia perasan. Dalam kereta tu ada orang. Orang dalam kereta tu dah macam tu.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 Cih bagaimana keberkurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy seperti biasa saya cek jangan lupa basuh tangan cuci tangan dan selalu jaga sop cuy jaga kesehatan pastinya cuy ya oke kali ini kita akan melanjutkan lagi untuk mereaksi part selanjutnya dari uh, ceramah atau dakwah dari Ustadz Syamsul Debat cuy ya dakwah ceramah kayaknya di sini lebih ke motivasi sih cuy ya uh, kalau nggak salah memang judulnya ini adalah ombak rindu cuy ya Ternyata baru saya tahu cuy ya, Ombak Rindu itu adalah taju sebuah sinetron gitu ya, sinetron yang ada di Malaysia gitu ya. Awalnya saya tak tahu cuy, berkat teman-teman yang berkomentar barulah saya tahu cuy ya. Oke, di sini kita akan melanjutkan lagi cuy ya. Enggak tahu ceramah ustaz ini ada berapa jam ya. Kok panjang banget ya. Gak kerasa, kemarin saya buat video itu uh, satu jam cuy ya Saya pun tak perasan gitu, tiba-tiba aja satu jam gitu ya Oke, tanpa berlama-lama lagi cuy ya Sebelum kita lanjut, buat kurang yang suka dengan video ini Silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya Dan jangan lupa subscribe juga cuy ya Oke, dan tanpa melengahkan masa ya Karena durasi panjang banget Jom kita tengok videonya Oke, videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 satu. Tung. Kita okay. ni belajar syukur tau. Kita hidup dalam dalam dunia ni belajar syukur. Orang yang syukur dia akan jaga keluarga dia. Okay. Orang yang syukur dia akan jaga isteri dia. Walau berapa pun. Orang yang syukur kita <laughs> kesungit terlepas pula, terlepas. Yang huh? orang yang sayang orang yang syukur dia akan jaga Maksudnya? suami dia. Maknanya. Kok ustaz tiba-tiba ngaka gitu. Tunggu saya ulang saya harus benar-benar fokus ya. Kita ni belajar syukur tau. Kita hidup dalam dalam dunia ini belajar syukur. Religious. Orang yang syukur dia akan jaga keluarga dia. Orang yang syukur dia akan jaga isteri dia. Walau berapa pun, orang yang syukur dia akan jaga dia. Orang yang syukur yang syukur jaga Walau berapapun isteri, walau berapapun ya. Korang pasti paham lah, Ji. Ya. Saya enggak saya enggak prasan tadi, Ji. Gue suami dia. Dia takkan take things for granted. Orang hmm. yang syukur dia akan jaga kerja hmm. Orang yang syukur dia akan jaga rumah tangga, akan jaga semua, akan jaga amanah yang dia ada. Itu sebabnya Allah Taala beritahu dalam surah Ibrahim ayat 7. La, la in la aziidannakum wa la ingafartum in azabill hmm. Allah Taala ajar kita kalau syukur Allah Taala akan lipat ganda kan rezeki kita. Kalau kita kufur Allah Taala akan bagi azab yang pedih. Allah Taala bukan kata kalau kau syukur dapat, kalau kau tak syukur tak dapat. Tak bila kau syukur dapat, tak syukur azab. Kenapa? Sebab syukur tu mesti ada tiga. Syukur. Yang pertama syukur mesti ada lafaz Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah Syukur kepada Allah Kedua hati mesti memperakui Siapa yang bagi nikmat Kawin eh? kita dengan suami kita tu pun Allah Ta'ala bagi Kawin kita dapat anak ramai Allah Ta'ala bagi Anak seorang Allah Ta'ala bagi betul, Tak betul. ada anak pun Allah Ta'ala bagi Semua ada sebab Allah Ta'ala nak bagi yang terbaik untuk kita Dengan tahap belum ada anak pun dah sibuk ada anak tak tahu lah beli jaga anak ke tidak. kadang-kadang macam tu. Kalau ya, baca ya, macam ya. tu je. Kan kerana Allah Taala bagi kita macam-macam ujian. Semua Allah Taala bagi. Kena yakin Allah Taala bagi, bukan manusia bagi. Benar-benar yakin ya, harus Dan yakin. Dan ketiga itu. perbuatan. Mulut, hati, perbuatan. Perbuatan mestilah melambangkan ketundukan kita kepada Allah Taala. Itu sebab bila bekerja jangan bergaduhlah bab anugerah hikmat Cemelang. Siap buat grup GGTP. GG, GGTPH. GGTP. geng-geng tak puhati. Jangan <laughs> termasuk pula budak yang terima, termasuk pula budak yang ni tak puhati tadi dalam grup tu. Jangan. Allah Taala bagi kita macam-macam. Cuba tengok balik keliling kita. Anugerah kemak semelang dapat apa? -apa? Dapat sibu dengan sijil tu je. Tu sebab dimarah KL, dia buat tambah lagi anugerah-anugerah lain Supaya nak, nak jaga hati lah Kalau tidak kan sikit jangan dapat kan Ada sijil yang dapat anugerah markah SKT ya. 90 ke atas pun dapat sijil Orang yang tak pernah punch card merah dapat sijil Orang yang tak pernah MC tahun tu pun dapat sijil Dia buat macam tu Jadi wah gantung dekat rumah Anak pun tanya, wah bah itu sijil apa tu bah? Ini si je tak pernah pancikat merah Ui, Apa maksudnya tu bah Maksudnya Abah tak pernah lah lewat pergi kerja yeah, Hei, Tapi yeah. biasa tengok abah Lambat je pergi kerja Adalah cara dia <laughs> Macam tu <laughs> Kan Syukur kita akan jadi Macam tu dengan keluarga kan Syukur Jodoh semua Allah Ta'ala dah tulis untuk kita Dapat bini lawa, syukur ahimillah. Alhamdulillah. Dapat bini tak lawa, pandai masak, syukur ahimillah. Alhamdulillah. Dapat bini lawa, eh lawa tak lawa ni tak ada hal. Tak lawa boleh ajas. Sekarang boleh ajas. Hmm. Hmm. Kau putih, kau putih, kau putih, putih kan? Barulah putih. Kan? Janganlah bagapah maga. Ilahilallah, Allah, kata kan. Tak kira lah kan, tak kira lah. Jadi mana boleh ajar semua. Dulu pada tudung yang besi biasa, biasa Dulu kan tak tudung dulu? Yang pintal ikat belakang lepas tu. Lepas ada belang-belang-belang-belang-belang-belang kan. Kalau Papa beli gambar tu tak sanggup tengok. Kan? Lepas gambar apa tu yang pintal depan adalah gambar ramusnya. Kan yang dia punya cangkuk tu kan. Cangkuk. Beli kerawang tu tarik. Dia kata kat Brunei masih banyak pakai jenis Kan? Dulu kan senang tak... Tudung tu je bawal siakap atuk ke tu je kan. Hmm, sekarang macam-macam tudung. Hijab, oh, bawal, khaya, aryani, farida, adi jum, ustaz habel. Fush. Hmm macam-macam tahulah. Betul. <laughs> Kenapa tak tahu ke? Tahu kaji aku paling kesian tengok orang yang tudung tak tahu. lah Susah sangat tengok dulu kan Itu sebab orang perempuan ni kena sawan cermin tau Sawan cermin Orang lelaki nampak cermin dia lalu terus tau Dia takkan reverse balik yeah, orang yeah, perempuan yeah, yeah, Betul-betul Tanda-tanda sawan cermin mata berkelip lidah terjelir Bergerak pun tidak tudung tu tapi climax dia tiup itu enggak paham tuh. <laughs> Tunggu dulu cuy. Saya, saya, saya juga ingin bertanya ya. Kenapa kenapa perempuan tuh kalau memakai jilbab ya, memakai tudung ya. Eh <laughs> ya, apa? Di di ending ya dimaksudnya di akhir dia udah menjepit macam ini, ditiup <tuh> itu <tuh> itu <tuh> itu fungsinya macam apa gitu ya maksud fung fungsinya seperti apa gitu ya kenapa harus ditiup <tuh> Korang Korang apa bagi apa perempuan ibu-ibu maci-maci kurang uh, bisa bantu lah bantu jelaskan gitu ya di komentar Saya pengen pengen tahu gitu ya mak Maksudnya itu ditiup <tuh> Macam ini tuh apa gitu ya Fungsinya untuk apa Apakah dia jatuh macam ini terus di <tuh> Kan dia jatuh lagi Kalau gak diperbaiki Ya bakal jatuh lagi gitu ya Kenapa harus ditiup <tuh> Ustad keren banget Dia bisa dapat itulah kita lanjut ya Kita apa kawajor tertiup-tiup Tertiup-tiup Dengan-dengan ciamah ni, hebos ni Kali sore tu lah tudung kenopi tu kan Tudung Tudung yang bosah tu lah Lilit-lilit Kampus buka-buka jadi kenopi ni kan Tudung kenopi Bosah-bosah Kan tudung cina-cina-cina Kenapa mesti goyang Tengok cermin Lempar Sambut luas ni cang -cang, cang. Helah Tarik oh, Lepas tu Lepas tu lah Lempas ke lagi Sambut lah belas ni Lepas tu Lepas tu dah pegang kan dia, dia jangan Jangan letak macam ni Dia letak macam ni Dia tak boleh cakap dah Cari pakut tokan Pakut tokan aku tin siap eh apa dah letak tu kan bila lebih suami tengah tengok tu pun terpabit tu ditibo sah bang nak letak mano ni bang hilanglah aku tanya kau apa nak letak mano tanya kan kalau letak dekat teh tu tu letak atas desa tu yang ada tirai tu ada yang lebih hujung tu mesti sini Atau sini kadang kadang yang paling hebat tu boleh buat dua-dua bendera johor bendera malaysia satu Malaysia Aduh, macam-macam tudung ini kan? <laughs> Jujur, cuy, gua belum pernah lihat tudung yang macam itu ya. Maksudnya, tudung yang dua macam nih cuy, yang bendera joh, Malaysia. Astagfirullah, gua berimajinasi, cuy. Aduh, gua enggak tahu mau, mau teng apa uh, cakap bagaimana kalau tengok trudung apa kudung macam tu je. Aduh, terlokung pun mahal sekali. Huh, dah syet. Terlokung lagi. Saya bawa mak saya dulu. Mahal. Mahal. Tuker setika tu. Hadis. Saya nak ngantes bawa lah mak saya pergi dengan rumah saya bawa lah semua pergi. Kayak Omar ya Omar ya? kayak gitu ku, Tudungnya Saya pun tengok Saya tak tahu pula Hakikat yang saya tak tahu Adalah tentang harganya <laughs> Tengok yang seterah tu Seribu lebih Langsung saya block kan Mak tengok pulak sana <laughs> Di block <laughs> <laughs> ah, Halo tu kan. Tapi tak Tapi takpelah belilah kan Perempuan yeah, yeah. Pung -pung dari sekali tu Beli tudung kan Beli <laughs> tu bang Bapa ringgit apa ni bang ah, Belilah dua saya tu <laughs> Belilah dua dia pun beli dua Bila bayar tu lah tu Saya tak tahu lah Dua kan Saya ingat okey lah Tahu dua cukup lah kan Tak tahulah Harga macam tu Bang kita ada offer ni bang. Ambil lah Hari ni kita offer Dalam enam ratu ringgit oh. Budak jaga kaunter tu Lawa pula tu kan Jadi kita pun Tak ada lah banyak cerita Bayar lah Mengigil-ngigil bayar Menggigit Mengigil Dalam kereta mula Rumpan kan dia berasih, bang, terima kasih lah, bang. <gatkan> bang. Dah lama dah nak beli tudung yang macam ni, bang. Ya Allah, tak sangkut. Terima kasih tau, terima kasih tau. Kita dah tengah buat kereta tu kan, tak dengar. dengar. Tak dengar. Terima kasih bang. Memang kan kalau tak dah lain tu. Macam tu Ingat tau, kita dengan minta pada Allah tak Bukan minta pada manusia. Kita tinggal di rumah Allah. Anda bukan menikah di hadapan kadir, pengeluh kota kampung, imam dan orang ramai. Tapi anda sebenarnya sudah menikah di hadapan Allah. Mengingat setting. Aduh sesak. Depan Allah. Semua depan Allah. Yang kita lafaz janji itu. Lafaz taklid kita baca dulu kan. Kita baca semua Allah tak akan tahu. Itu sebabnya. Ketika majlis perkahwinan catat dan kimra kira jumlah kehadiran. Sebab buat macam attendant nak datang ciamah inilah. Ambil nombor telefon sekali. Senang nak whatsapp. Kalau nak bercerai so maklumkan. Minta maaf tak dapat nak laksanakan doa-doa kalian. Hmm. Bila berkahwin buat besar-besar. Cerai kenapa tak beritahu. <laughs> yeah, yeah. Lepas tu kat luar terperanjat. Orang tengok. Eh. eh hari tu bukan lain dengan lelaki dia. <laughs> ha, kan nak jadi situ Jadi ha, gosip. Kan? Ya? Jadi jangan benarkan orang buat fitnah. Gitu. Hmm. Jadi bila kita tengok banyak je senarai nak beritahu. Mungkin tak jadi cerai. Fikir balik. <laughs> Yalah. Buat kerana dia susah kan. Haa. Sejak hmm. malam pertama Dengar eh Ayat tu sejak atau bukan ketika Jadi jangan nak fikir Jangan bukan-bukan Ketika sejak, sejak malam pertama Ingatlah Kerana anda bukannya lah Sepasang anak manusia Bukanlah anak malaikat Tu sebab malam pertama Saya pesan Bila saya bagi khusus anak kahwin dengan Saya cakap Malam pertama Pengantin perempuan Tengah duduk kat katil tu Dia berdebar tau Allahu Akbar Apalah nak jadi malam ni Ya Allah Okay. Jadi lelaki masuk, mesti coolkan keadaan tu. Masuk, tutup pintu, perlahan-lahan cermat. Keletap, rumah kampung, atas bawah, insyaAllah. <laughs> iya, <Yeah>, iya, yeah, iya. Yeah. <laughs> insyaAllah itu atas bawah. Rumah ya. Johor semua dah pakai tombol lah. Keletap macam tu kan? Ha, uh -huh. Tak ada keletap, keletap. Pergi dekat dengan mati perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Salam. Salam dulu. Bila salam perempuan tu, salam cium tangan. Pegang jangan lepas tangan tu. Pandang dia. Yeah. abang nak bagi tahu, ya abang ni hanyalah anak manusia. Tak lari daripada buat salah. Abang bukan anak malaikat. Tolong jaga abang. Asy. Lapanglah dada pengantin <laughs> perempuan ni. Ya bang, saya pun sama. Kita sama-sama jaga ya bang. Ya. Yeah. Yalah. Dah pergi ambil wuduk kita solat sama-sama. Happy bini dia keluar tengok laki dah tidur <laughs> Dalam dia suruh bini minggu semayang dia tidur <laughs> Macam itulah tenanglah hati kan Ini tak masuk tutup pintu gedegang <laughs> Iya iya, Tetap, tetap Siang gelap tu <laughs> Yang perempuan tu matilah aku Matilah aku <laughs> Janganlah macam tu kan Siaan Sakit power perempuan tu lah Kayak penjahat <laughs> Jangan gelojo Itu malam Gel pertama gelojo, <laughs> gelojo. Kita tak lagi pernah buat salah dan masalah Dan saya nak beritahu semua Minta maaf ni pun Minta maaf ni pun yang malam yang saya cakap tu bukan Sejak malam pertama Sampailah malam tadi Minta maaf setiap kali sebelum tidur Lazimkan anak-anak kita beratur Masuk dalam bilik kita Duduk. Assalamualaikum. Boleh masuk Tamak? Ah masuk masuk masuk. Maaf Tamak, maaf ya. Alu nak tidur ni. Tamak, kalau lu buat salah hari ni, jelah. Harus harus setiap hari gitu. Mak, mak, mak, sebab mak sayangkan kan lu tau. Main, ni. Cium. cium dahi dia. Biasakan cium anak daripada kecil. Mal la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi orang lain tidak layak untuk dia sayangi, Nabi cakap. Bilalah cium anak kita? Anak kecil-kecil mungkinlah. Jangan ada perkecik tak cium dari katakan 5, pun dengan ceramahan. Loh ini mak nak cium kau. Tak dapat. Oh, tak dapat. Oh, tak dapat. Kan. You tibur-tibur, terperanjat lah budak tu. Sebab daripada kecil kena lazim kan. Iya, iya. Cium. betul. Sorang, sorang cium. Anak ni boleh masuk bilik. Anak tak adalah ramai sangat dalam 12 orang. Halo, nganah, halah, hati. Siapa nama kau? Kau ni iya ke anak aku ni? Anak sebelah tu Abang ni Marah dia kan tau Sampai punya ramai nak Sampai lupa nama budak tu dah kan Cium sorang-sorang Dia pun masuk dalam bilik Bila dah masuk dalam bilik Barulah isteri salam Cium tangan anak mak mentua dia Laki kau lah La ilaha illallah Terperanjat Terperanjat Anak mak mentua Siapa-siapa-siapa siapa, siapa, siapa, siapa? So, saya pakai istilah lain sikit Mula dia terperanjat Abang Minta maaf tau Kalau saya buat salah hari ni Yang suami pula Yelah Bila dah salam, tangan kiri tu kan, kosok ubun-ubun isteri tu. Yalah, abang pun sama. Minta maaf. Jangan belagak pula. Pokok <gokal> tahu apa-apa. Belagak pula. <tos> tak adalah cintur kan. Saling bermaaf-maafan. Bila suami isteri bersalaman, mata berkentang mata. Ikhlas minta maaf. Berguguranlah dosa dari celah-celah jari jemari tu. Okey. Jadi tak minta maaf bila... ...pagi raya... ...dijamakkan dosa tu setahun. Tu... ...dipendekkan, dijamak, disekalikan tu... Eh, eh, kepanjakan ya? Dia punya tu sama tau. Dia punya bunyi sama. Yang lelaki tak apa cakap aku ampun lah. Tak berbondor, tak faham. Ampun lah tu dia. Yang berjama'an dah 100-100 tahun. Pertulah terlapaih nak cakap... Yang malam-lamam... Hari itu saya terambil... Duit abang sibuk. Dah laki mengaum Bilang! Tapi sebenarnya salah tak ambil duit suami sibuk. Tak, dia lah yang ambil tu. Nak minta... Janganlah main ambil. Kan... Mana yeah, ambil yeah, eh, kawan yeah. tu simpan duit Club staff ke Simpan duit suruh kau ke rembat Seribu, menong kawan tu cari ganti Mana aku letak <laughs> agaknya Aduh, hai minta Minta tak dapat Itu bukan alasan oh Berarti jatuhnya berdosa ya Kalau seorang isteri Mengambil uang Di beg, di beg kita ya Di beg uh, celana ke, di apakah Itu Dikategorikan berdua ya Harus izin gitu ya Atau sama Laki-laki pun kalau mengambil uang Istri yang ada di dompet gitu Di apa Di saku celana itu Di uh, apa sih <laughs> Gue lupa cuy Intinya laki-laki mengambil Uang di beg ya, Beg perempuan tuh eh, istri Itu berdosa juga ya jatuhnya Padahal kan suami istri ya Dipikirnya itu kita suami istri gitu ya jadi harus izin gitu ya. Okey. Minta Pengajaran juga. Pengajaran sih, Jui. Kan, eh. Ha. Ambil je. Minta maaf setiap malam, eh. Setiap malam, minta maaf. Sebelum buat aktiviti lain, minta maaf dulu. Tak kisahlah main jongkak ke apa-apa. Kan? <laughs> minta maaf dulu. Itu mustahak tu. Okay. Oh, jadi setiap malam minta maaf. Juga. Selama menempuh hidup berkeluarga, ingatlah, sedar labu jalan bakal dilalui bukan hanya jalan yang bertaburan bunga. Tapi juga semak beluka, onak dan duri mesti ditempuhi bersama. Kenangan manis kau dan aku, takkan berkubur. kan? Sayang menyayang, dipanggil panggil Oji kan. Cinta dikenang, tajuk memang cantik lah. Ini. Perasaan menjadi rindu. Memang happy sangat lah tu. Happy sangat lah tu dalam perjalanan tu. Lepas tu tidur kat sese minyak, tengok tak ramah tu? Percita Azura tu tengok tak? Minyak susah sangat hidup Mulalah Melepaskanmu Bukan mudah bagiku Untuk melalui semua ini Berubah lagu Baru dah lagu tu sebenarnya Ternyata Yalah, Dulu sebelum kahwin okey je kan Nak kentut masa bila air Dah kahwin kau tengok dia kentut kat mana Bos saipah Kadang, kadang siap panggil. Kau orang hajarnya jantan. Mesniah, mesniah, mesniah. Kau dengar tak? Kau dengar tak? Tak dengar. Sekarang kau dengar. Kau orang hajar betul. Yang bini pun sama. Sambil bawa dulang depan suami. Sorry. Laidah in Allah. Baru dia terbayang. Suami aku dulu. Garang-garang marah-marah pun. Sorry. Pun tetap balik buat duit belanja. Balik macam mana pun tetap. Bawa barang-barang makan. Untuk okay, Cik. Uh, sebenarnya ya. Yeah. Banyak beberapa ceramah dari Ustadz itu yang diulang gitu ya Sudah saya tengok atau sudah saya dengar cuy Tapi apa ya Masih aja kelakar gitu ya Masih ada masih aja kelakar Jadi itu nggak ada hambatan buat saya cuy Sudah saya dengar, sudah saya tengok Tak jadi masalah gitu ya Tak jadi masalah Masak Yang suami terbayang Istri aku di rumah marah Caman pun tetap masak Tetap ya. buat air, kopi dia iya, iya. tak gosok baju, Rindu ceritanya Rindu Suar gosok Suar dalam pun gosok <laughs> Tak mana Syed eh, dia pun tak tahu Kadang suami tak sabar Tercepatlah sikit Pakai paling panas kali Ambil, oh. ambil. Suar dalam ni dalam Paling panas, so panas dalam. Kan. Nak ambil Dia pun sarung Langsung manung Apaal bapa ni <laughs> Ingat eh Bukan senang tau Hidup kita ni macam-macam Cuba tanya balik Diri kita sendiri Dulu masa membeli kawin Kan nak beli kadang, -kadang dapur gas tu Ya Allah, menung gas dah habis. Pernah tak? Gas dah habis. Ya Allah, mana cik duit? Bawah tiga getah tengok. Yeah. Kan dulu kadang orang dua-dua simpan bawah tiga getah kan? Waktu tu cari. Ya Allah, mana duit kadang? Ya Allah, saya pernah tu dah hidup. Saya pernah duit tak cukup. Ya Allah, susah. Tapi sabar. Allah Ta'ala akan bagi rezeki. Sabar banyak-banyak. Yeah, yeah. Nama dah, lewat Sabarudin bin Sabar. <laughs> Nama bini Sabarya. Nama anak Sabran, Sabirin. Sabir. Kan? Jadi apa-apa sabar sikit sabri Sabar tu Sabar InsyaAllah Allah, Allah Ta'ala akan bagi rezeki kita Sabar banyak-banyak Betul-betul -banyak. betul, betul, boleh berganak, Dugaan. ya Dugaan ya. Macam-macam lah Nak terbalik Nak tengok ya Allah Itu sebab orang lelaki kena appreciate Pemimpin itu dia Bila kita appreciate dia Dia tak ada masalah akan turut Apa juga kendak kita yeah. Dia jadi tak boleh turut kendak kita Sebab kita tak appreciate dia Betul tak perempuan Kita jaga perempuan Dia tak ada masalah Dia akan setuju apa juga kendak kita Nak beli kereta, belilah Nak beli sport rim, belilah tu nak? Jangan fikir benda-benda lain <laughs> Saya tahu buat poligami tu Mama marah, betul saya tahu Ada seorang ustaz tu kat KL Tak nak ke payung mas? Tak apa, payung dah Suka tak esok, elok sejuk Payung, payung loh, loh, loh. Langsung diam ustaz, tak apa ni Dia sambung je Bumpadan muka karong, perempuan ni kalau marah Mereka tak boleh sorok tu, masalah tu payung, payung saya bersetuju dengan poligami dengan tiga syarat, yeah. pertamanya adil keduanya bertanggungjawab, dan ketiganya bukan suami saya <laughs> makna dia pun tak setuju <laughs> aduh <laughs> punchline punchline ya ustaz aduh gigi sih, gg banget ya uh, ini je pertanyaan saya ya soal wanita gitu ya. Ah baga bagaimana perasaan seorang wanita yang menerima poligami ini sih? Saya enggak habis pikir gitu ya. Tapi masih banyak gitu ya yang menerima poligami seperti ini sih. Ya walaupun ini eh uh, diizinkan gitu ya dalam agama, tapi 85% perempuan itu banyak yang nggak setuju gitu ya. Banyak yang enggak apa ya? nggak menerima gitu ya. Kalau laki-laki kan ya senang je gitu ya kan. Tapi perempuan ini cuy. Saya saya penasaran aja. Saya rasa ingin tahu aja cuy. Bagaimana perasaan seorang wanita yang dimadu gitu ya. <laughs> Aduh. Berpacaran saja, Terus mengetahui pacar kita selingkuh itu kan. Sakitnya bagaimana gitu ya. Apalagi yang sudah suami istri cuy. Ah, saya tidak tahu. tahu bagaimana perasaan sebenarnya yang dimadu. Okey, kita lanjut lagi. Kan? Ingat eh. Semua dugaan macam-macam. Sabar banyak-banyak. Itu sebabnya Allah Ta'ala uji kita. Itu sebab tadi. Duit yang kita ada dalam rumah. Kongsi sama-sama. Tatbis sama-sama. Kadang-kadang perempuan bukan nak sangat duit itu tapi nak tahu duit itu pergi mana. Yeah, yeah. Bukan tahu itu sebab nak jaga. Nak pastikan kita berada di haluan yang betul. Betul-betul. Abang nak buat apa? Abang cadang nak tukar sport rim boleh bang. Tak apa. Tak bagi kita tengok berapa abang dapat sini. Tolak, Tolak tak apa bang. Kalau macam tu bab saya simpan kan lepas 3 bulan kita beli sport rim abang tu. Bajet abang berapa? Dan 3000 kot sport rim dia mahal. Okey tak apa. Boleh kot kalau 3 bulan tak apa saya tolonglah sikit nanti. Dia nak nak macam tu. Hmm. Dia nak macam tu. Abang ni simpan abang duit dapat banyak apa nak buat apa? Bang nak nak pergi umrah ni. Ah baguslah tu bang. Alhamdulillah. Abang kan simpan sikit-sikit. Ah baguslah tu. Dapat duit terpijak kan. 15,000. Simpan 100 ringgit. Yang lain tu buat benda lain. <laughs> Itu nak kena tahu tu. Orang perempuan ni, dia hebat dia. tu sebab beza orang lelaki orang perempuan tu. Orang lelaki banyak pakai otak kanan, orang perempuan banyak pakai otak kiri. Ya, orang ya. perempuan ni, akaunten semula jadi. Itu sebab orang lelaki belum cocok, senarai dah siap. <laughs> orang lelaki dia tak boleh pergi pasaraya. Janganlah beli barang sendiri. Memang silap. Tunggu tak? Abang ni beli garam kasar sampai 5 kilo nak kena pergi ke apa? Ni suara dalam ni. Ya Allah, apa je ni abang beli ni? Ni pampers ni, besar sangat. Abang nak pakai? Oh, Alhamdulillah, semua salah. Sudahnya bagi orang perempuan lah. Kau ambil duit ni kau beli apa tak boleh. Kalau pergi pasaraya orang perempuan, dia macam dia seolah-olah dia dilahirkan di sana tau pasaraya. Dia tahu dah pampers kat mana susu ni, depan sana, depan sana, dekat sini. Sop. Dia tahu je jumpa yang paling aku menyampah kena bayar bang jangan jauh-jauh bang ada satu barang dia ambil dia ada satu barang nak ambil aku menyampah betul sekali macam tu zak pergi patut orang dah perlu pandang dah dia kat belakang sorry, sorry lambat tak salah kan ya, ya. orang lelaki cuba pergi pasaraya raya <Glulau> sebenarnya apa ceramah ustaz dia uh, pernah saya dengar cik, Tapi saya ngakak aja kerana ekspresi ustaz gitu ya Ustaz pandai banget membuat cerita itu dengan ekspresi gitu ya. Penuh dengan ekspresi. Jadi walaupun kita dah tengok berapa kali di ceramah yang lalu gitu ya. Walaupun Ustaz keluarkan lagi di ceramah yang sekarang itu kayak kelakar aja gitu ya. Kita tak jenuh gitu ya. Tak bosan gitu. Tak boring untuk dengar ini cuy. Setiap kali kita pergi tetap asik buat gitu. Sampai. Jadi <laughs> <laughs> dah bahas suai ke pasal <laughs> Ni luahan perasaan nanya, Kaji Kaji Ya yeah, yeah. Sebabnya dekat pasaraya Dia buat kursi ajaib Untuk lelaki tau. Kursi ajaib Kursi ajaib kat luar tu Tak pernah tengok lelaki Beli barang perempuan Duduk kat situ Tak ada Banyak perempuan Masuk beli barang Lelaki duduk kat situ Pegang stroller baby Sambil merenung nasib Bilalah nak kawan-nak sudah ni. Kan. Ya Allah Lama ni oh. Aduh Itu kan? biasalah tu Itu tu kena kaji yeah. Bila banyak pakai otak kanan Orang perempuan Eh orang oh, lelaki Dia banyak berfikiran jauh Dia benda kecil-kecil ni Tak fikir Aduh, perempuan, oh, perempuan, perempuan teliti, nak ya. Banyak pakai otak kiri Dia bukan cerewet tau Istilah yang paling tepat adalah Teliti Ya yeah, teliti betul. Ha, tu ayat yang paling bagus Bukan cerewet eh Teliti Itu sebab orang perempuan, perempuan je nampak Langsir tu Tiongket sikit je ya. Hilang mood dia nak masak tau <laughs> Cuma langsi tu Ya Allah, langsi ni Ya Allah Orang lelaki pula langsi tu tak ada hal Dia pandang jauh Dia baca suara khabar Langsir tu Dah jatuh sampai kaki dia Dia boleh baca suara khabar tu Baca, baca, baca Tak ada apa, tak ada apa Ada benda tu Itu yang bini berangin tak Nampak tak nampakkan langsir tu Sampai kaki dah tu Biar biarlah biar Kejap kita naik lah sendiri Maut tu tak, takut, tak takut. Itu yang tak ada tu yang bini punya bengkel kan tolak ni, hmm, sangkut hmm, hmm. dah habis dia sangkut kan cangkuk tu. Hmm, habis cangkuk. Baki mu empat sabahan kan betul? Nak pergi. Allah, ilallah. Agilah marah kan. Tetapi Dari otak kan sendiri. Kan? Beza dengan otak kiri ni kan aku dia <tuh> tahu. Orang lelaki tak boleh multitasking. Out. Oh. <tuh. tuh. tuh>. multitasking <tuh>. tak boleh. Contoh tengah menaip. Orang ajak berborak orang lelaki boleh fail termasuk dia cakap ni. Yang Eh aku dah benar nak cakap kau kejap-kejap. Kejap. Ada juga dia eh. Usaha ni. Allah. Ha cakap. Berhenti dah berhenti. Tak lagi. Orang perempuan lain tu. Saya tengok PA saya kat pejabat tu boleh sambil naik. Telefon bunyi. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu. Tat tat tat tat. Hello, mana ada pandailah kau. Tiga dalam satu dia boleh buat tak main-main. 3 dalam satu tu itu untuk dia rawat <laughs> coba lah lelaki dapat dia masak Maggi kan itulah dia beri Pasal <laughs> <laughs> Maggi lagi <laughs> dia boleh masuk ke belum punya Betul tak? Ya. Yeah. Habislah memang tak buat benda lain lah. Kalau dia masak kat dapur tu siap. Jangan kacau. Jangan kacau. Bidur luar. Bidur luar. Dia tak bagi kita kacau. Sebab dia nak tumpukan perhatian dekat situ. Jangan fokus. suruh dia buat banyak kerja. Bang. Jangan lupa. Balikkan. Lagi -lagi Mandikan lagi anak. Lepas tu goreng je. telur. Hitam anak tu goreng. <laughs> terbalik, terbalik arahan tu dah. Orang laki ni bukan boleh banyak arahan kan Satu-satu Satu-satu <laughs> kan Satu-satu kan, kan, Oh satu-satu Eh -satu. ada ya, satu-satu yang orang lelaki -laki. Tetapi kelebihan orang perempuan Orang lelaki ni ada beza dia Macam orang lelaki tadi Dia satu kelemahan Dia Kedekut emosi Kedekut emosi Orang perempuan Gampang kaya emosi. dengan emosi Eh kedekut Susah Ini Allah emosi. taklah pilih orang perempuan ngandung tak Sebab dia kaya dengan emosi Ya Sabar ya ceritanya Eh kita dulu appreciate tau gambar kita kan Kita dulu ambil gambar ingat tak Yang kaya 36, ingat tak Yang miskin 10 atau 12 <laughs> kan? Yang sederhana 24, ingat tak Ya Allah nak pasang tu mengigil Karena suruh kedai pasangkan, <laughs> takut tersalah pasang Ingat tak kita ambil gambar tu Wah 36, wah wah 30, wih, Ada lagi lah, ambil lagi Ada lagi lah, 38 wah, Kalau dah sampai 40 tu makna salah pasang tu Apa sih ini? Betul tak kan, ingat lagi tak Dulu kalau sampai 38 dengan 38 je dia auto auto auto gulung eh. Wah masa tu hebatlah tu kamera tu. O oh, kamera kamera jadul kali cuy yang dibahas ya. Yang satu kali cik, pakai roll masih pakai roll dan ya. Sampai patu kita cuci gambar excited tunggu nak ambil gambar. <laughs> kan? Ya Allah bila ambil gambar kan cari album nak susun elok dan gambar tu kita tengok sampai hari ni tu maknanya appreciate gambar. Hmm. Dalam handphone kita, gambar yang kita ambil, pergi hantar ke Dai, cuci, masuk dalam <laughs> album. Sekarang tak belajar ni, lagi tu, virus habis gambar nak kena format balik. Tak belajar ke Ambil gambar cuci. Kawan saya dulu kan, dia paling suka kan, ambil gambar kereta besar. Seolah-olah kereta tu kereta dia <laughs> Dia cuci bukan dia pakai Kodak 12 je. Ya? Kita dulu yeah, ambil kodak, gambar kodak, kan pilih tempatlah. Kan. Pilih tempat. Sini lah sini sini lah awak. Sini lah sini sini sini. Sekarang Gambar pinggan kosong pun boleh ambil Alhamdulillah, rezeki hari ni Eh, share Eh, gambar Lepas tu, selfie hmm. Dalam dewan hari ni, tak sabar rasanya nak dengar ceramah Oh, selasa Oh, rabu gambar Gambar jam, cuma ambil kan Dulu pilih gambar yang bermakna yang kita ambil Kan Nanti kawan saya ambil gambar kereta bosan tu. Oh, dia baring-baring kat kereta tu dah macam kereta dia. Oh, yeah, yeah. Rotak, rotak. Dia hantar cuci. Lepas tiga hari pun dia perasan. Dalam kereta tu ada orang. <laughs> orang dalam kereta tu dah macam <laughs> tu. Cuba saya cakap tadi yang kena sawan cermin ni orang perempuan. Orang lelaki kan dia nampak cermin ni. Dia tu buat tak tahu aja Dia nampak sikit. Dia jalan tu. Orang perempuan jangan berhenti tu. Kat cermin kereta yang dia bayar muka dia berhenti dia tu. Dan kita tu ada orang tu. Bini bang jalan bang jalan. Nanti dulu orang tu belum sudah lagi. Kan dulu kita appreciate gambar kan. Kita kan. cakap tu. Kita appreciate. Dan faham. Lelaki perempuan faham kelebihan lelaki orang lelaki ni sebenarnya tak imajinasi gua imajinasi imajinasi saya tu sudah kayak apa namanya filem komedi gitu ya. pasal pasal ambil gambar tadi tu macam apa namanya kereta sendiri tu ternyata ada orang perempuan ni susah Kususah Betul tak okay. Betul Cuma lelaki ni Dia tak cakap je oh. Janganlah lama sangat pergi oh, mm. kan. Kususah pergi Tiga hari Abang tak apakah Pergilah Nak pergi-pergilah Dah khusus kan Buat macam mana Anak ni pandai lah abang Tu sebab orang lelaki Jaga anak lagi baik Daripada perempuan jaga nah, hmm? Jangan marah dulu sebelah habis cakap lagi Perempuan tu lah tu Relax dulu Marah tak boleh sorok lah, ilah Allah. Yeah. Abang Abang Bang. Orang lelaki kalau jaga anak lebih baik daripada orang -orang perempuan jaga anak di rumah. Sebab orang lelaki itulah satu-satunya benda yang dia buat. Jaga anak bang. Jaga anaklah. Eh, duduk duduk duduk duduk. Oh, Kau melarikan sorry sorry. Kau ketik ketik ketik balik. Memang elok tak ada masalah. Orang perempuan dia bukan jaga anak sahaja. Ya. Jaga anak, basuh baju, basuh baju ya. Basuh basuh pinggan. Itu rumah gah bila suami balik tak tanya apa-apa. Betul tak? Betul tak? Sekarang setuju tak cakap saya. Betul, betul Itu bila dia dia jaga <coughs> anak punya masa. Apa lagi lagi tulah ila ilallah. Allah. speaker. Eh tolonglah tolonglah jangan susahkan mak ni. Jangan. Tak betul kan? Itu dia beza dia. Tu sebab appreciate orang lelaki kena ingat kagak i orang perempuan. Ya yeah, yeah. sebab kalau perempuan beranak teman kan. Apa alasan ni tak nak temankan? Itulah takut darah, takut darah. Kau kan, begini kau sampai berdarah kau tak fikir. Tak maksud saya tu. Yelah, isteri kau beranak berdarah-darah tau. Kau tak kesian, ke? Temankan. Paling hmm. tu dah dalam bilik tu kan bosan. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Kadang bunyi dalam bilik pesalin tu. Yeah. Temankan. Buat kelakar sikit. Hmm. Yelah. Lepas tu, bang, sakit, sakitlah, sakitlah, sakitlah, sakitlah, Teman kan dia, bagi moral support. Takut tengok dagar, tengok muka dia, tengok muka dia. Lagi takut, tak apa, tengok lembab lain. Doktor dekat hospital kerajaan kan, kesian tengok, saya pernah dulu bagi tok kat sana kan. Dia kan jaga kadang-kadang beranak kat hospital kerajaan kan serentak semua, yang-yang, beranak. -yang, no, no, no. Jangan jerit, push, push, push. Jangan jerit begin. Jangan jerit, push. Jangan dah bercampur dah. Ampun jerit-jerit. La ilaha illallah dah bercampur-campur dah. Dah bercampur dah sihat. Kan? Kalau panik, panik gitu ya, Keadaan kadang panik. Sakit nak beranak ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Ya, ya, ya. Dan dia tak pernah putus asa tetap nak beranak lagi. <laughs> Dapat tiga orang lagi Baru kita okey bang. Barangnya terberhenti Maknanya tak ada hal Beranak, eh, Bayangkan anak ada dua belas Wah, wak, wak Bila dah bersama riah Lima belas orang anak Dia boleh kira dah Sebulan kalau seorang lima ratus, bang <laughs> Lagi banyak daripada gaji engineer tau Lima belas <laughs> kali lima ratus Tak banyak ke? Oh, tapi bukan itu yang dicari kan? Huh? Bukan itu yang dicari Jadi anak kita suasana di rumah hidup rumah tangga tu ingat Bukan senang Ada macam-macam dugaan, -macam Ada orang yang sampai dah 20 tahun kahwin Saya tak fahamlah dengan suami saya tu Memang tak perlu faham pun Tak perlu faham Tapi kita cuba untuk melayani dia Yang suami pun macam tu Tapi tak faham pun kena cuba juga lah Betul Tak faham lah Itu tak nak faham ayat tu Laki memang begitu Perempuan pun memang macam tu wan yeah. ni ibarat tulang yang bengkok kan tak ulama dulu-dulu cakap tu bukan hadis pun diibaratkan perempuan tu ibarat tulang yang bengkok lelaki tulang lurus tapi orang perempuan takkan sampai bila, -bila tak akan boleh lurus kalau lurus kan patah orang lelaki kena sesuaikan diri dia dengan ke bengkokkan perempuan tu okey hmm. nah nabi ajana kan uh. terus bagi lelaki dia tak dia dia, dia akan cakap uh, tolong tolong buat ni tolong ni tolong ni tolong ni tolong ni, tolong ni kan itu sebab orang perempuan yang gagah-gagah tahulah boleh jadi ketua bidang dia gagahnya kan abang rasa lah abang rasa hmm, apa rasa rasa, rasa <tuk> tak beranjat lagi tu tak adalah abang macam nak makan macam nak makan macam, makan apa bubur ya Allah bubur ya pun lah illallah illallah kau tu terasa nak makan bubur nasi bukan payah sangat pun masak bubur tu tak bubur bubur Sian, laki tu. beli kat bawah tu. Beli kat tingkat bawah. Rumah flat. Turun lift beli bubur. Kepala otak tak konsentrate. Tersepit kepala kat lift. Langsung mati. Yang selamat bubur. Jadi mangsa imam makmum. Buat tahlil tiga malam bubur. Bubur. Okay. Okay. Berapa bila badai melanda, janganlah saling melepaskan tangan. Tetapi semakin erat tangan Stop je. Pegang-pegang segala je dia secara bersama. Enggak, jangan kita lagi. lepaskan tangan. Pegang tangan. Abang ingat tak zaman kita dulu susah? Ingat tak? Itu tak tahan. Orang perempuan bila flashback ni. Kena ingat umum lelaki ni memang perlu Abang dah lupa ya? Pada tahun 1977 dulu. Nah, ay lama. Manalah nak ingat kan? Memoran lagi laki, laki tu Dia ikhlas so, dia, dia, dia, dia memang dia kalau bab menolong dia cepat Orang perempuan Tak hmm. ni nafikan Satu dunia macam tu Tapi satu je lah. Dah tolong jangan ungkit Itu sebab yang kisah Nabi kan Yang kita Nabi dan perjalanan ke Sintur muntaha Masa Israq Ma'raj kan Kan Nabi sempat singgah dan syurga dan neraka Tengok dan syurga, tengok dan neraka Ramai orang Orang perempuan Sebab oh. apa? Sebab orang perempuan ni bakti dia banyak Tapi jadi tak banyak bila dia ngungkit Jangan ngukit. Jangan mengungkit ya. Jangan ngukit. Jangan ngukit. Jangan ngukit. Tolong tu jangan ngukit buat apa gitu buat bakti tu jangan ngukit ikhlas. Eh, Orang oh, laki mana pernah ngukit. Sebab dia tak tahu nak ngukit apa. <laughs> apa benda pula aku nak ngukit. <laughs> Diam majalah. <laughs> eh, ha, eh jadi kita kena saling bersama-sama. Eh, bersama-sama persamaan. <clears throat> Isteri susah, apa masalahnya? Kadang-kadang orang perempuan dia kan. Itu saya cakap tadi. kadang Allah taklah bagi semua benda tu ada sebab kan. Ada sebab. Janganlah kita apa. tiba, -tiba bos cakap. Ah, kamu Syamira. Adakah nama Syamira sini? <laughs> tak ada. Okey. Amira. Ada nama Amira? Ada. Ada. ada. Amira. Awak tolong siapkan kerja ni. Paper ni awak siapkan. Besok pagi letak atas beja saya. Wah. Bos jadi tanya bos ya. Apa ni boleh tak suruh orang lain. Sebab saya banyak kerja. Saya suruh awak kan. Awak buatlah. Yelah-elah, lupa tu nak nyumpah ada kat luar Aku kena, yang dia ni mengangkang, tak buat apa, tak suhu Aku yang kena, alam menyampah, betul, buat kerja Ih, yang tak orang lain ke? Ih, aku yang kena, aku yang kena, aku yang kena Hi, tension betul lah Menyampah Hello bang, apa tu? Jemput anak lah, hari ni saya tak sempat jemput anak Eh, kenapa ni mamarang? Ambil je lah, banyak kerja ni Orang-orang je kena, sabarlah Sabar, sabar, cuba bang, boleh sabar? Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh Suami kena. Tak pasal pasal laki kena. Allahu <laughs> akbar. Nampak tu bila perang bom-bom-bom aku 10 malam balik. Oh kesian. Ya tuan. No. Besok pagi dia bagi ni kerjalah. 10 malam balik malam tadi. Oh ya ke? Mengajur banyak eh. Sama keluar. Masih aku je kena. Lepas 3 minggu. Lepas 3 minggu ada satu mesyuarat. Alhamdulillah ya eh, paper yang kita buat hari tu. So kita dah bentangkan di peringkat IPT Kementerian Mekan Yang Tinggi dan dipuji lah Paper kita ni yang terbaik Terima kasih lah kepada Mira Dengarnya sampai pukul 10 malam buat paper ni dulu Masa tu dipuji lagi tak? Adakah masa tu? Enggak, enggak, masih tak, tapi dengan linsur Pukul 10 malam malik tu Macam tu ke cakap? Enggak, enggak Masa tu apa dia cakap tau? Tuan, ini kan tanggungjawab Sebab dah kena puji kan? Sebab dah Sebab dah kena puji se insya Allah, saya akan buat sehabis baik saya. Ini, ya? Ha, itu. Kemudian ketika belum memiliki anak, cinta lagi realiti. Ketika telah memiliki anak, macam mana pula? Sebelum ada anak, cintailah suami, cintailah isteri 100%. Tapi lepas dah ada, terbagi. Terbagi ya. Hmm. Kalau macam mana nak lagi? Mekak. <coughs> Jawab Kalau saya ya, terbagi uh, Separuh, separuh Dia cakap, yeah. untuk itu saya akan jawab Dalam sesi selepas ini Ok, jadi kita rehat dulu, minum kan huh? Ada minum kan, ok kita minum Pagi dulu, untuk makluman penceramah Lu minum lagi Mereka namanya kosong aja. Kita rehat dulu, lepas kita sama Masuk lagi, kau apa? Kesebelas, eh? ok terima kasih Oke, okay, itulah tadi ceramah atau dakwa eh, motivasi dari Ustadz Syamsul Debat cuy ya. Sambungan dari video yang kemarin kita react cuy. Tapi, ternyata ini masih setengah dari ceramah Ustadz gitu ya. Berarti masih ada sambungannya dong. Waduh, ini Ustadz sini memberikan motivasi itu berapa jam sih? Ini kayak lama banget gitu ya. Jadi buat teman, eh, teman saya yang tengok video ini, yang membagikan saya video ini, tolong bantu cuy. Kenapa video ini masih kurang gitu ya Apakah masih ada, kalau memang masih ada lanjutannya nih Tolong kirimkan kirimkan saya lagi cuy ya Saya penasaran banget gitu Lanjutannya seperti apa gitu ya Endingnya seperti apa cuy Oke okay, nggak apa-apa lah cuy ya Untuk video kali ini Saya benar-benar mendapatkan pengajaran Banyak banget mendapatkan pengajaran cuy Di kesehari-harian saya cuy Pengajaran Mendapatkan hiburan pula, gitu ya. Ya, walaupun ada beberapa ceramah atau dakwah eh, motivasi yang ustadz cakapkan di sini yang pernah saya tengok dan pernah saya dengar, itu tak masalah, cuy. Itu tak masalah. Perbedaannya adalah ekspresinya, cuy. Eks, ustadz membawakan dengan ekspresi yang berbeda lagi. Nah, yang buat saya itu tertarik dengan ceramah atau dakwah dari ustadz itu adalah dia bisa membuat cerita itu. Dengan menambahkan sedikit ekspresi gitu ya. Jadi seakan-akan menyuruh kita untuk berimajinasi gitu ya. Saya, jadi saya bersyukur banget cuy ya. Di sambil saya mendapatkan pengajaran, sambil saya juga bekerja, di sambil saya juga mendapatkan hiburan. Gitu ya. Ini yang menarik banget gitu ya. Kalau saya membuat konten ini cuy. Oke dan terima kasih ya. Saya tunggu cuy ya teman-teman saya yang mengirimkan saya ini di email ya. Tolong bantu saya kirimkan lanjutannya ini cuy.